Hai hai hai Peristiwa menghebohkan terjadi di desa Dolo, kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Seekor kerbau milik warga sekitar mati secara tidak wajar Seperti dicabik-cabik oleh binatang buas Atas kejadian yang menghebohkan ini Para masyarakat sekitar takut untuk keluar dari rumah masing-masing Karena diduga binatang buas jenis harimau Sumatera tersebut Masih berkeliaran tidak jauh dari permukiman warga seperti pengakuan salah satu warga desa Pohon Dolok, kecamatan Pintu Pohon Meranti yang menyebutkan dengan mengganasnya harimau Sumatera telah memangsa tiga ekor ternak kerbau dalam satu bulan. Jadi kami mohon pertolongan bagaimana caranya untuk mengantisipasi harimau ini. Kami takut di desa kami dengan adanya peristiwa ini. Apakah kami harus bertahan di rumah saja dan tidak bekerja untuk anak-anak kami yang masih butuh makan dan minum, Ujar warga tersebut. Ia juga mengatakan kejadian yang ketiga kalinya pada hari Senin mengakibatkan satu ekor kerbau milik warga mati secara mengenaskan. PLT Kepala BKSDA Sumatera Utara mengatakan bahwa hari ini petugas BKSDA akan segera memasangkan kandang jebak agar harimau Sumatera ini nanti bisa dievakuasi dan dilepas liarkan di habitatnya yang lain. Sementara petugas BKSDA juga lebih intensif melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan membunyikan jenduman-jenduman agar harimau Sumatera masuk ke habitatnya. Ujar PLT Kepala BKSDA Sumatera Utara Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Perburuan liar dan penggundulan hutan yang dilakukan secara masif membuat habitat harimau kian terancam. Berbagai alasan kerap dilontarkan seperti menyempitnya lahan untuk manusia sehingga keberadaan harimau lah yang salah. Namun untuk seekor harimau Jawa atau Panthera tigris sondaica yang dinyatakan punah pada tahun 1980 masih sering muncul kembali dan menjadi perbincangan masyarakat khususnya di sekitar hutan pegunungan Muria, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dugaan ini lantaran sudah ada empat ekor kambing ternak milik warga yang diduga kuat di mangsa hewan buas yang ciri-cirinya mirip dengan harimau Jawa. Kalau dugaan harimau Jawa itu memang sudah lama ada kesaksian warga di kawasan hutan Pegunungan Muria. Ciri-ciri fisik yang disampaikan memang serupa harimau Jawa hanya belum terbukti dari kamera trap. Sejauh ini cuma macan tutul, ucap tim penyelidik. Berdasarkan gagasan berbagai pihak, Termasuk BKSDA Jawa Tengah, pihaknya sudah memasang 40 kamera trap di kawasan hutan Pegunungan Muria. Namun dari data rekaman sementara, kawasan hutan di Pegunungan Muria masih menjadi habitat individu macan tutul Jawa atau Panthera pardus melas. Belasan ekor macan tutul terdokumentasi oleh kamera trap yang terpasang di sejumlah titik dalam area studi seluas 53,32 km persegi. Aktivitas pergerakan spesies salah satu kucing besar yang terancam punah di Indonesia itu terekam kamera jebakan yang sengaja dipajang untuk memonitoring satwa liar. Namun, beberapa orang pemilik ternak yang sempat menyaksikan masih bersikukuh kambing miliknya itu telah menjadi santapan harimau Jawa. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.